imut sekali teman-teman ya, teman -teman ya. Hmm, enak halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi kita ya di sini kakak mau tanya ke kalian siapa yang suka buah dan siapa juga yang suka es krim tapi di sini kakak punya es krim rasa buah dan permen jelly rasa buah. Oke, okay. di sini kakak punya empat es krim rasa buah dan dua permen yupi rasa buah. Ada apa aja ya teman-teman ya? Yang pertama ada. Joy Day Sweet Corn, oke okay, teman-teman ini es krim jagung gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Joy Day Cool Pin Apple, oh ini es krim rasa nanas gitu ya teman-teman. Lihat teman-teman ini bentuknya nanas ya teman-teman mirip rumahnya si SpongeBob, lucu ya teman-teman ya di sini ada es krim Joday fruity freeze Wah es krimnya stick gitu ya teman-teman ya panjang-panjang keren ya teman-teman lanjutnya ada es krim Joday cool watermelon wah ini rasa semangka ya teman-teman lihat warnanya merah. Kakak juga punya permen yang disukai sama kalian Lihat teman-teman, kakak punya permen Yupi Peach Ring. Wow, ini buah peach gitu ya teman-teman ya hmm, Kakak belum pernah coba, kakak pengen coba nanti ya Eh, tapi kan kakak sedang puasa Nanti tunggu buka puasa dulu ya teman-teman ya Nunggu maghrib Kalian sedang puasa ya teman-teman Wah, kalian hebat ya Oke selanjutnya ada permen Yupi Lihat teman-teman ini rasa buah-buahan ya teman-teman ya Ada buah apel, stroberi, anggur dan sebagainya Lihat teman-teman ini mengandung vitamin Oke nanti coba kita buka satu-satu ya teman-teman kira-kira kalian pengen lihat yang mana dulu nih teman-teman satu dua tiga sayang semuanya oh ini ternyata teman-teman uh, ini yang stick gitu ya teman-teman ya coba kita buka ya teman-teman oh, lihat isinya empat coba kita buktikan ya teman-teman kita pakai gunting ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa buang sampah di tempatnya. Wow, wow, wow, wow. Lihat teman-teman. Rasa buah-buahan, warnanya segar-segar ya teman-teman ya. Ada warna kuning, ada warna ungu, warna merah dan warna hijau. Wah, wow, kalian kira-kira paling suka warna yang mana teman-teman? Komen di bawah ya. Oke. Okay. Ini pasti segar ini untuk buka puasa ya. Simpan ya teman-teman ya. Es krim, fruity please. Simpan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gimana kalau coba kita buka yang ini ya teman-teman ya. Rumahnya si SpongeBob. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Asalani nah, nih yang udah pernah coba menurut kalian enak nggak? Komen di bawah wadidaw lihat teman-teman ternyata ada wadahnya gitu ya teman-teman ya mantul-mantul wah imut sekali ya teman-teman ya unik ini benar-benar unik ya teman-teman ya hmmm lihat oh wow, seger ya teman-teman ya es krim rasa nanas bentuknya juga nanas ya teman-teman wah keren selanjutnya kita coba buka yang ini ya teman-teman yang semangka siapa yang paling suka buah semangka Wah enak ya teman-teman ya oke hmm, lihat teman-teman lihat wah, warnanya merah penasaran nih kakak nih oh iya kakak udah cuci tangan ya teman-teman ya. kalian jangan lupa cuci tangan ya wow wow wow lihat teman-teman warnanya semangka sekali teman -teman, ya teman-teman ya -hmm. oke okay. itu simpan dulu ya wow dingin teman-teman segan Let's go. selanjutnya kita coba es krim jagung dari joy Day, ya kalau kemarin kita dari ice kita sekarang coba dari pon siapa yang penasaran intip teman-teman oke okay. nah Wah wow, lihat teman-teman Bentuknya benar-benar mirip jagung ya Lihat ada sticknya hmm, Manis ini ya teman-teman ya Wow siapa yang suka es krim jagung Kita simpan dulu ya teman-teman ya Oke es krimnya sudah Gimana kalau coba kita buka yang yupi ya teman-teman yang mana dulu nih kira-kira yang peach atau yang cdjet oke kita coba yang ini dulunya teman-teman yang peach cdjet kita buka bentuknya apa ya kira-kira teman-teman ya wow, wow lihat teman-teman warna-warni gitu, warna-warna buah teman-teman Wow, wow, wow, lihat Bentuknya kotak ya teman-teman ya Wow, ternyata ada hurufnya teman-teman Ada huruf U Ada huruf I Wow, seru ya teman-teman Ada huruf Y Berarti ini sepertinya ada huruf P ya teman-teman ya mm -hmm. Lihat teman-teman Ternyata kalau digabungkan menjadi huruf Yupi ya teman-teman ya Wah, wow, Yupi benar-benar imut ya teman-teman ya unik. <gif> Oke, okay, kita simpan ya Yupi Shadejetnya. Selanjutnya kita buka yang Yupi Peach Warnanya pink. Siapa suka warna pink? Oke, okay, lihat teman-teman. Apa ya bentuknya ya? oke okay. wow, wow, lihat teman-teman hmm. bentuknya bulat ya teman-teman ya wow, lihat teman-teman bentuknya bulat, kenyal ada gula-gulanya ya Wah, wow, enak sekali ya teman-teman warnanya segar, lihat hmm, enak Iya teman-teman banyak ya isinya wow, manis sekali nih oke, okay, kita simpan Makasih nih teman-teman, kalian sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifin juga tanda loncengnya supaya kalian bisa lihat video-video Kakak berikutnya. Makasih teman-teman. Ya Dadah.